Ini saya bacakan dari media online-nya, MuslimTrend.com, dengan judul: "Panglima TNI Akan Awasi Langsung Autopsi Ulang Jasad Brigadir Joshua Rabu Nanti". Panglima TNI Jenderal Andika Pekasa mengaku akan memastikan sendiri atau mengawasi langsung. Autopsi ulang jasad Brigadir J atau Brigadir JESUA pada hari Rabu 27 Juli 2022 nanti. Panglima TNI akan mengawasi objektivitas proses autopsi ulang yang rencananya akan melibatkan dokter forensik dari rumah sakit 3 matra TNI. Eksumasi alias autopsi ulang jasad Brigadir Nofriansa Yuswah Huta Barat alias Brigadir J akan digelar pada Rabu nanti dan diharapkan dapat membuat terang perkara tewasnya Brigadir J. Oleh karena itu, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan mengawasi objektivitas proses autopsi ulang yang rencananya akan melibatkan dokter forensik dari rumah sakit 3 Matra TNI. Saya pasti siap. Ini kan kemanusiaan. Apa saja. Tetapi memang saya ingin memastikan detailnya supaya apa? Supaya saya sendiri bisa mengawasi. Mengawasi objektivitas itu kan tidak mudah di lapangan. Kata Jenderal Andika Jumat lalu, 22 Juli 2022. Dengan begitu, kata Panglima TNI Andika Perkasa, dirinya telah menunjuk tim dokter berdasarkan keahlian dan kedalaman ilmunya agar hasil autopsi bisa maksimal. Sehingga saya harus pastikan rumah sakit mana, tim dokternya pun kita pilih yang senior sehingga mereka bisa memberikan penilaian maupun misalnya sumbangsi dari segi keilmuan itu lebih maksimal. Kata Panglima TNI. jenderal Andika ingin autopsi ulang yang melibatkan TNI nantinya terkendali dalam artian tidak ada intervensi. Dan yang lebih penting memang terkendali. Terkendali dalam arti tidak ada intervensi sedikit pun. Sehingga mereka bisa memberikan opini yang benar-benar objektif. Tegas jenderal Andika. Diketahui tim yang bertugas untuk autopsi ulang akan berangkat pada hari Selasa dan Rabu nanti ke Jambi. Sejauh ini pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan pihak pengacara, serta perhimpunan Kedekteran Forensik Indonesia dalam ekshumasi atau autopsi ulang terhadap jasad Brigadir J atau Brigadir Jesua dari RAL, Garing, RMOL, Garing. Pojok 1, sumber berita, artikel asli, pojok 1. Nah, demikian saudaraku terkait perkembangan situasi ya, eh, tragedi polisi, tembak polisi yang sudah tiap hari ini viral. Nah, saat ini ternyata ya, ada permintaan bantuan eh, kepada tim dokter TNI 3 Angkatan. Ya, dilibatkan. Dan dalam hal ini, Panglima TNI akan mengawasinya. Dengan adanya yang sangat serius ini, ya. Ini kan sangat serius, kawan. Karena sudah di tim SUS yang dibentuk Kapolri juga sudah bekerja melalui waris krim. Dan ini juga terkait autopsi melibatkan TNI tiga Matra. Dan tentunya melibatkan yang lainnya. Nah. Dengan demikian saya mengajak kepada saudara aku, sahabatku rakyat Indonesia, para netizen, agar kita mengikuti proses penyelesaian masalah ini. Tidak perlu kita berasumsi sendiri, berespekulasi sendiri terkait masalah ini. Karena apa? Jika kita terlalu berasumsi dan berespekulasi sesuai dengan pemikiran kita masing-masing, maka dikhawatirkan akan memperkeruh suasana dan bahkan ini akan menimbulkan fitnah yang baru. Ya. Yakinlah, ini sudah banyak yang terlibat di dalamnya. Karena ini bukan hanya diatensi oleh Polri, tapi sudah diatensi oleh Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi. Ya. Artinya ini tidak main-main. Maka itu, mari kita dengan sabar menunggu mengikuti proses ini. Yakinlah yang salah akan tetap salah, yang salah akan tetap dihukum. Sampai saat ini kita belum mengetahui secara pasti seperti apa kejadian yang sebenarnya, siapa berbuat apa. Nah, maka itu saya mengajak kepada saudaraku, kita tunggu hasil ya, hasilnya apa yang dilakukan oleh Orang-orang atau kelompok yang menyelesaikan masalah ini kita percayakan, ya. Karena masih banyak di media-media sosial berseliweran terkait asumsi-asumsi atau spekulasi masing-masing sesuai dengan hasil pemikiran masing-masing, ya. sehingga ini bisa mempengaruhi banyak orang, ya. Iya, kalau misalnya spekulasi atau asumsinya benar, tidak ada masalah. Tapi kalau asumsinya salah, spekulasinya salah, banyak orang yang akhirnya mengatakan itu salah. Mari kita bijak kawan dalam memahami masalah ini. Ya, yang jelas hukum akan selalu tegak. Ya, tidak ada yang main-main karena semua terlibat. Ya, di sini pelopornya tetap dari Mabes Polri kemudian didukung oleh TNI dan didukung oleh dokter-dokter lain. Ya. Kebenaran akan tetap tegak kawan. Dan saya mengajak saudaraku untuk tetap untuk tetap mendoakan almarhum ya, Brigadir Joshua, semoga segala amal kebaikannya diterima dan segala dosa-dosanya diampuni. Kemudian keluarga yang ditinggal Semoga diberikan kekuatan, kesabaran, ketegaran dalam menghadapi masalah atau musibah ini. Ya, termasuk keluarga Irjen Sambul dan semuanya. Kita kan terus mendoakan yang terbaik dan biarkanlah hukum yang berjalan. Dan terakhir saya berpesan kepada sahabatku. Jika ada permasalahan seperti ini yang melibatkan oknum-oknum ya, di Polri. maka saya berpesan, jangan menyerang institusi kepolisian. Tetapi kita fokus membahas terkait oknum-oknum yang, yang dibicarakan di dalamnya. Karena sampai kapanpun institusi polri akan tetap ada selama NKRI ini ada. Demikian kawan, bagikan videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka NKRI harga mati.